Terbaru ter update dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Keunggang pertama persahabat ya udah unggang spesial banget dari si cantik sang kejora kita Dedek Lesti di akun Instagram pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto cute banget ya Dengan kakak Pilar ketika momen di acara Mengunduh mantu ini season terakhir Pak Sabat ya Acara penutup Masya Allah Memakai gaun berwarna hitam Dan kakak Pilar memakai jas warna hitam juga Terlihat sangat keren dan cute Dan kita lihat di sini sini Sabat ya Ada kalimat caption yang sangat luar biasa Dituliskan oleh Dedek Lesti Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Masya Allah para sahabat ya Doa tentunya yang dipanjatkan oleh DDLST Untuk selalu dalam lindungan Allah Mudah-mudahan para ya. Selalu bahagia untuk rumah tangga Idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan Dan respon yang sangat positif dari para sahabat Salah satunya dari akun Instagram L2W.id mengatakan bahagia selalu kesayangan Selain itu persahabat ya ada komentar dari Bang Putra Siregar mengatakan amin love love love Masya Allah persahabat ya sambil dikasih love tiga nih oleh Bang Putra Mudah-mudahan persahabat ya untuk rumah tangga, dedek Lesti dan kakak bila selalu dalam lindungan Allah Dan selalu tentunya bahagia dan ke kabar berikutnya juga, persahabat ya, selain tidak Lesti yang mengunggah sebuah postingan foto cute, Ayah Kejora pun mengunggah sebuah postingan foto nih baru saja diunggah di akun Instagram pribadinya. Ya, Ayah Kejora di sini memposting foto cute nih bersama anak tercinta dan mantu kesayangan. Ya, wah, wow. <laughs> kita selamat banget sama gaya fotonya Kakak Bilar ya, manja banget tuh, katanya <laughs> luar biasa nih. Tentunya mudah-mudahan seluruh bahagia juga untuk mereka Dan ada kalimat juga yang tuliskan Ayah Keneh katanya itu masih ada Kata Ayah Kejora, persahabat ya Foto nya Masya Allah Dan kita lihat salvox sama komentar Dari akun Instagram sahabat Leslar Taiwan secantik so, banget Bilar Henny Octavia Katanya tuh Masya Allah secantik so, banget ya Kak Bilar Memang salvox banget sama gaya fotonya Rizky Bilar ini ya Mudah-mudah bahagia selalu untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar dan untuk selanjutnya persahabat tidak postingan foto terbaru juga hari ini Masya Allah kakak Bilar Masih tentunya di lokasi syuting Persahabat ya doakan mudah-mudahan Syutingnya hari ini lancar dan selalu Diberikan kemudahan Yang terutama itu adalah Kesehatan kakak Bilar persahabat ya Tetap dukung perdana persahabat ya, Setelah menikah tentunya kakak Bilar Kembali hadiah Di lokasi syuting Untuk selalu kerja dan tentunya Untuk Menafkahi dedek Lesti gejorang Mudah-mudahan selalu bahagia pokoknya untuk Lesti maupun Rizky pilar kata semangat, kasih support Dan tentunya kasih doa terbaik Dan berikutnya juga para sahabat ya Kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial nih Dari akun Mami Ani Igun ya Masya Allah luar biasa Memposing sebuah posingan momen spesial Ketika dedek Lesti dan kakak Bilar Ini fitting baju ke Mama Igun ya Masya Allah fotonya kapan Di kapan ini <laughs> Luar biasa kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Dulu Mami kalau foto bareng dede sendiri Sekarang foto bareng dede sama suami Ya de hehehe makasih dede Lesti Kejora Dan Abang Rizky Bilar tuh. Masya Allah persahabat ya ganteng dan gelis Pokoknya ini pasangan Yang selalu membuat kita bahagia dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semua Dan untuk selanjutnya juga para sahabat ya Perhatikan di sini ada momen cidukan manja nih Masya Allah ini tentunya ketika Kakak Bilar dan Dede Lesimo otw ke bandara nih para sahabat ya Dalam kondisi hujan deras Tentu kakak Bilar ini siaga banget ya Melindungi tentunya dirangkul dipeluk pokoknya ya luar biasa bucinnya suatu kebahagiaan yang kita dapatkan di momen ini dan diunggah kembali oleh akun leslar_c ada kalimat keren juga yang dituliskan Mimin kalau hujan paling narik selimut sedingga ada yang rangkul katanya itu persahabat ya aduh kita lihat juga di kolom komentar di sini banyak sekali tanggapan salah satunya dari akun alufi Mengatakan ngapain coba selimut ditarik-tarikan aneh. Kalau sampai tambang tahu pasti dia insecure, katanya sama selimut dalam hati tambang bilang-bilang. Selimut ditarik masa gue enggak, katanya doh. Responnya sangat baik banget ya, gestreknya. Luar <Sliimut>, biasa mudah-mudahan selalu bahagia pokoknya untuk idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya para sahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial juga dari Kak Nova ya Di akun Instagram pribadinya Lewat IGS nih mengunggah sebuah postingan video Ada banyak kado ya Ini adalah kado pernikahan Dede dan Kakak Bilar Belum sempat dibukain kata Kak Nova para sahabat ya Pengantinya masih sibuk banget nih Kado sebanyak ini masih tentunya rapih dan belum dibuka Masya Allah benar-benar saja ada cidukan Ada vlog Leslar tentunya lagi buka kado pernikahan ya. Wah, wow, pasnya cute banget. Tetap stay tune dan pentingan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini tuh informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.